Ibu Mistiana, warga asal Pamekasan ini pernah menderita Kusta sejak tahun 2018. Dulunya beliau bekerja sebagai penjaga toko milik keluarganya sendiri. Namun, karena perubahan yang terjadi pada wajahnya akibat Kusta, membuat banyak orang bertanya-tanya dan ia merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, beliau pun berhenti bekerja. Mari simak kisah selengkapnya gula lambe nika bu ala kotokun nang jadi anika macedik gula serolah kotokun teti gula asa polan andi penyakit ka sa orang aceling kapi kagul gula, gula taoning bu sa andi penyakit napa orang aceling de gula kapi bulan mira mira mon apa ni mau anani ma mira taoningnya temuda ni kagulnya mira kapinya mata apa reksa ni ka anu ni ka, ka, ka dokter ni til apit gula pak apa reksa karena nagula eding celing be ore nika, kolam gula, gula mira kopi mua ketigule taudus kata ini kopi ore gula, gula mira kopi mua nikah ketigule pas ambu ala kotuku gule taudus polan celing oreng sebadu na oreng katanya kapi harapan ni mua ni mak mira ni senikah ketigule taudus ketigule pas ambu ala kotuku kata <tuh>, yeah. mana gula nikah eca po rak gula bindul Nika terus digule serok ke, sarang serok ke, kok tergule nika serok ke, kekeranuk tek ker se pakung ke terus dia nika terus tinggal abid pak panas pak pi, panas pak pi pak terus nika pole nika anok angai cuci-cuci room nika warna itu wardasan, deti gule arna nika abid abid oleh segule ngegule derintaknya aman pas apa ekse gule deti terus tak saya. Kakgota nih, terus nyogula periksa khusus kismas, terus bik bikus kismas nih kayak cerita kini ke penyakit kusta, kayak paling morningnya penyakit kusta nih kak. Akhirnya gue berobat ke petugas khusus bu, terus dikenalkan tim khusus kusta. Kini Ibu Mistiana bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan tetangga tetangganya. pas ambu ala kok bu terus ala kok sanya sa anasah asa kapan dan nikah keti gula parengoni saya penyakit kusta, nih tapi papa penyakit kusta, ni kenapa pak ini menular nih kebu keti gula sosal kapan menular nih bu lebu ya petugas bu pusta bisa evaporus kalaban, output teratur selama setahun alhamdulillah semakin gula beres dulu. bisa ala pole gula tubuh alhamdulillah orang diketak macau ke gula Bu kemauan dan keyakinan Ibu Mistiana dalam berobat kini membuahkan kesembuhan Ibu Mistiana pun kembali bekerja